Sampai di sini, cinta yang dulu kita bina kini telah layu di dalam hati. Sudahlah, cukuplah sampai di sini. Percuma saja kita berkasih, kita sudah tak sehaluan lagi, perbezaan. Aku tahu siapa diriku. Lalu, dalam jurang, kau kasih sudah berakhir di sini saja. Di depan orang tua, kau malukan diriku. Terima kasih. di sini percuma saja kita berkasih kita sudah tak sehaluan lagi Kau malukan diriku Kau bandingkan aku dengan dirinya Kau hina diriku Kau sebut tentang warta Kasihku aku kan pergi walau ter tuamu Kau malukan diriku Kau bandingkan aku dengan dirinya Kau hina diriku Kau sebut tentang harta Kasihku sadar tiada berkunya. Di depan orang tuamu Kau malukan diriku